Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tematik Kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima Yaitu tentang bermain estafet bola Ada yang sudah pernah bermain estafet bola? Kalau belum pernah, yuk kita lihat gambar berikut ini. Benny dan teman-teman sedang apa ya? Ini ya, Dia mereka sedang membawa bola dan saling uh, memegang dengan tangan diangkat ke atas. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, ini dia. Namanya Estafet Bola. Dengan cara meliukkan badan dan juga uh, memberikan bola kepada teman lain Yuk kita baca bersama teks berikut ini Kalian bisa ikut membaca dan juga menyimak ya Bermain estafet bola Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri Tim terdiri di atas dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dibimbing oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat Akhirnya mereka berhasil menang Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini tentang teks bermain estafet bola Yang pertama Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Apa? Ya betul Permainan estafet bola Yang kedua Apa alat yang digunakan dalam permainan? Apa? Ya, bola, betul Yang ketiga Mengapa mereka menang? Tim Benny mengapa menang? Iya, mereka melakukan dengan konsentrasi dan cepat Yang keempat Bagaimana aturan dalam permainan itu? coba kalian jawab ya dengan meliukan badan ke arah teman satu tim mudah kan kita harus bisa memahami uh, isi dari sebuah teks lanjutnya wah ini sudah usada coret coret kita beri tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari hari di tempat wisata ya ini ada dua gambar yang usaha silang yaitu yang, per yang pertama ini ada anak perempuan habis memetik bunga kemudian dibuang-buang, mubazir ya. Jadi tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang kedua, ini ada gambar band ini yang terakhir sedang coret-coret gambar atau patung yang ada di tempat wisata. Tidak boleh. Nah, yang lainnya yang sudah centang ini berarti boleh dilakukan ya akan belajar pembagian dua bilangan Ini ada percakapan antara Benny dan juga Edo Aku tadi mencoba kedua perosotan Aku juga menghitung anak tangga sambil naik Banyak anak tangganya mencapai 12 Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian Yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6 Jadi, pada prosesan ada 6 anak tangga, betul? Betul, kita pahami dulu soalnya maksudnya apa, ini yang dicari apa gitu Selanjutnya nah, kita belajar pembagian tiga bilangan Oke, ini ya tiga bilangan ada 12, 4, sama satu pertama yang kita bagi dulu yang kita hitung dulu adalah 12 dibagi 4. berapa tiga ya 12 dibagi 4 sama dengan tiga kemudian tiga ini kita bagi dengan satu jadi tiga dibagi satu ingat berapa tiga dibagi satu sama dengan tetap ya tetap di? tetap tiga Oke, selanjutnya ada contoh lagi. 22 dibagi 11 dibagi 2. Ada 3 bilangan ya di sini ya. Kita hitung dulu 22 dibagi 11 dulu. Hasilnya berapa 22 dibagi 11? Iya, hasilnya 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Betul. Terakhir. Lebih besar ini angkanya ya. 50, ada angka 5, ada angka 5 50 dibagi 5, dibagi 5 Jadi 50 kita bagi dulu dengan angka 5 Sama dengan 10 dibagi 5 Sama dengan berapa? 2 Oke, cukup mudah kan? Menghitung pembagian dengan 3 bilangan Kita hitung dulu 2 bilangan yang ada di depan Kemudian kita bagi hasilnya tadi dengan bilangan selanjutnya Oke. Ada Beni dan Edo sedang mempraktekkan permainan estafet bola dengan cara meliukkan badan ke kanan dan Edo memberinya. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Oh iya, kiri ya. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus diangkat tangannya. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Nah, kalau kalian masih uh, penasaran gimana sih cara mainnya, kalian bisa bermain di rumah bersama kakak, adik, dengan ayah, dan juga Bunda. Tetap semangat ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap uh, semangat ber berolahraga dengan permainan estafet bola mungkin. Tetap semangat belajar juga di rumah. Semoga... Kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Demikian dari Ustazah Kiki Mohon maaf jika ada kesalahan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh